Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya. Beda daerah, beda pula budayanya, termasuk masyarakat Jawa yang memiliki tradisi turun-temurun bernama upacara sedekah bumi. Apakah Doro pernah mendengarnya? Upacara sedekah bumi adalah tradisi yang dilakukan pada awal bulan Muharram atau Suro. Acara ini digelar sebagai bentuk rasa syukur kepada bumi yang telah memberikan rezeki berupa hasil bumi untuk keberlangsungan hidup. Acara ini umumnya digelar di tempat umum yang dianggap sakral, seperti halaman masjid, balai desa, atau lapangan, seperti upacara tradisional daerah kebanyakan masyarakat. Akan menyajikan sesajen saat melakukan upacara sedekah bumi. Sesajen khas upacara sedekah bumi adalah bubur suwuk, yaitu bubur dari biji-bijian yang dimasak khusus di dalam kendi wali dari tanah. Serta berbagai jenis hasil bumi yang meliputi umbi-umbian, buah-buahan, satu sayuran, dan biji-bijian. Selain itu, juga dilakukan penyembelihan hewan kurban. Berikut adalah sejarah dan makna tradisi upacara sedekah bumi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Acara setekah bumi dipercaya berawal dari penyebaran agama Islam di tanah Jawa dengan media wayang kulit oleh Sunan Kalijaga. Dalam pagelaran wayang kulit tersebut diselipkan makna atau pesan-pesan tentang materi keislaman yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Sebagai contoh, terdapat faham tokoh wayang pertama wargutoro yang melambangkan ibadah sholat. Wargutoro dikisahkan tak dapat berjongkok, seperti halnya tidak ada gerakan jongkok dalam ibadah sholat. Hal ini merupakan perumpamaan untuk mendorong umat Islam melaksanakan kewajiban sholat. Dalam tradisi sedekah bumi sendiri terdapat nilai-nilai pendidikan Islam Yaitu mengenai keimanan Dalam ritualnya terdapat pembacaan doa dan tahlil. Sebelum dimulainya acara yang melambangkan kewajiban mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum melakukan sesuatu dengan dasar iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala makna tradisi ini adalah bersyukur yang merupakan ajaran baik dalam agama Islam dan nilai ibadah yang bertujuan untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Proses ritual setekah bumi dilansir dari media Indonesia. Ritual setekah bumi dilakukan oleh masyarakat Jawa yang hidup dari mengolah ladang dan sawah upacara yang dilakukan untuk mengucap syukur atas hasil bumi tersebut memiliki tiga tahapan proses yaitu sebagai berikut 1. menyekar Upacara sedekah bumi diawali dengan menyekar atau berdoa untuk para leluhur Pemuliaan leluhur dan alam ini menggambarkan kehidupan masyarakat petani desa yang mempercayai ajaran seperti Popo Angkoso Ibu Pertiwi Kaki mini Nini Danyang, lan Lanbok Sri Sebagai bagian dari kemakmuran bulu tepuk 2. Kenduri Acara kemudian dilanjutkan dengan kenduri atau makan bersama. Para petani memberikan sebagian hasil panennya untuk diolah menjadi aneka ragam hidangan dan sajian dalam sebuah ritual manganan. Dua ekor kambing akan disembelih kemudian dagingnya dimasak dipunden untuk leluhur. Masakan tersebut akan disuguhkan untuk anak cucu yang akan menari di punden. Kegiatan memasak ini menjadi simbol dari Buyut yang merawat anak cucunya dan memberikan jaminan kemakmuran bagi kehidupan anak cucunya. Selanjutnya adalah tradisi Tayuban atau Nayub Yaitu masyarakat desa menari bersama berpasangan Untuk membangun kebersamaan dan kerukunan Masyarakat akan secara serempak mendatangi makam desa Yang di tengah-tengahnya terdapat pepunden atau leluh desa Persemayaman dan yang bah buyut. Tarian ini diawali dengan tarian sakral yang dipersembahkan Sindir Menari. Untuk para leluhur, sebelum Menari Sindir akan melakukan nyekar atau tabur bunga di punden, dibimbing oleh juru kunci. Tarian para Sindir disebut dengan joget pedayangan, lalu dilantunkan tembang gending eling-eling. Yaitu tembang tentang kesadaran hidup manusia diciptakan di dunia untuk hidup berdampingan bersama dengan alam Kemudian diakhiri dengan genting sampah Para sindir akan menghantarkan sampur pada lurah atau kepala desa Selanjutnya sindir akan melantunkan tembang sinom Para pejabat kemudian mengalungkan sampur masing-masing dan meletakkan sejumlah uang di atas alam. Uang akan diambil sindir dan dikumpulkan dalam sebuah periuk tanah. Acara ditutup dengan lantunan gending Ibu Pertiwi bersama para pemain gamelan. Yaitu sair berisi puja-pujaan terhadap Ibu Pertiwi yang telah memberi papan sandang dan pangan. itulah beberapa hal menarik mengenai sejarah, makna dan proses upacara sedekah bumi